Pencopotan Roni Sompi dari Dirjen Imigrasi karena dianggap permalukan Yasona. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai Menteri Hukum dan Ham Yasona Lawli mencopot Roni Sompi dari jabatan Dirjen Imigrasi dikarenakan dianggap telah mempermalukan yang bersangkutan. Diketahui, pencopotan dilakukan pasca Roni menyatakan Harun Masiku telah kembali ke Indonesia dari luar negeri pada 7 Januari 2020. Roni dicopot karena dianggap telah mempermalukan Yasona, karena Roni mengeluarkan data yang berbeda dengan ucapan Yasona. Yasona dianggap telah membohongi publik, ujar-ujang ketika dihubungi tribunews.com Rabu 29 Januari 2020. Ujang berpendapat pernyataan Roni membuat Yasona menuai kecaman lantaran menyebut Harun masih berada di luar negeri pada 16 Januari 2020 Roni pun dianggap melawan Yasona aksi Yasona yang mencopot Roni kata Ujang syarat dengan unsur politik di mana Yasona berusaha membela diri dan partai politik tempatnya bernaung namun Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR mengatakan Aksi Yasona harus mengorbankan anak buahnya Sepertinya Yasona mengorbankan anak buahnya untuk menutupi data yang sebenarnya Membela diri agar tak kehilangan muka dan membela partai agar citranya tak hancur Tapi yang dikorbankan anak buahnya itulah politik, tandasnya Sebelum diberitakan, menhumkam Yasona Laulim mencopot Roni Sompi dari Jabatan Dirjen Imigrasi pada Selasa 20 Januari 2020 siang. Yasona mencopot Roni agar mempermudah penyelidikan keterlambatan informasi kepulangan buron Harun Masiku. Untuk supaya terjadi betul-betul hal yang independen, supaya jangan ada terjadi konflik of interest nanti, saya sudah memfungsionalkan Dirjen Imigrasi dan Direktur Sisdiknya, Direktur Sistem Informasi Keimigrasian, ujar Yasona di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Yasona sebelumnya meminta dibentuk tim independen yang memeriksa kasus terlambatnya informasi kepulangan Harun Masiku ke Indonesia. Tim tersebut nantinya diisi oleh Direktorat Siber Polri. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Sandi dan Siber Negara, dan Ombudsman Yasona berharap keempat lembaga tersebut bisa bekerja sama mengungkap penyebab terlambatnya informasi kepulangan Harun Masiku ke Indonesia saat ia tersangkut kasus suap tersebut. Yasona mengatakan, "Ketika Roni Sompi tak lagi menjabat Dirjen Imigrasi, maka penyelidikan bisa terlaksana dengan baik." Artinya, difungsionalkan supaya tim independen ini bisa berjalan dengan baik. Karena saya mau ini betul-betul terbuka dan tim nanti bisa melacak mengapa terjadi delay. Mengapa data itu tersimpan di PC Bandara Terminal 2. Lanjut Iasona.